Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Kembali jumpa dengan Aqidah Channel pada kesempatan kali ini. Semoga ikhwan vila semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini Aqidah Channel hadir masih dalam kerangka menghadang para penghujat dan para penista agama Untuk kali ini kita akan mengangkat satu video Tentang si Udin yang membawakan ayat suci Al-Quran Di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Sebelum kita dengarkan satu video dari Saifuddin Ibrahim Saya akan membacakan dulu ayat suci Al-Qur'an di dalam al baqarah 191 tersebut dan kita akan nanti dengarkan bagaimana si Udin menarasikan bahwa di sana muslim wajib membunuh orang kafir. A'udzu <tuh> billahi wa kutuluhum kaisu sakifatumuhum wa akhirjuhum min kaisu akhirjuhum walfitnatu asaduminal qotal walatuqatiluhum ain dal masjidil karo mikata yukatiluhum dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Jadi, di sini sudah saya sebutkan ayatnya. Kita simak dulu bagaimana Si Udin menerjemahkan dan membahas. Tentang ayat yang dimaksudkan oleh si Udin Kita simak dulu, kita tampilkan dulu videonya Langsung kita dengarkan bersama-sama Semoga kita sama-sama bisa mengambil nilai-nilai hikmah Dari semua yang akidah channel sampaikan dan kita bisa membantah apa yang dikatakan si penghujat ini. Tujuan hidup saya itu adalah bagaimana Indonesia ini damai sejahtera. Hmm. Ini dalang dari semuanya itu. tellose itu kan benar kan muncul dari pesantren semua lu mau mau, lu mau ngomong apa mereka baca kitabnya tiap hari matikanlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka Surat kedua ayat 191 Jadi jelas ya uh, Sebelumnya sudah kita bacakan Nah tapi Si Udin ini Mengartikan Ini sangat berbeda sekali Nah Di dalam Al-Quran itu Dan bunuhlah Nah tapi si Udin mengatakan Matikanlah dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka. Nah itu. Coba coba kita dengarkan si Udin ini mau menafsirkan atau enggak. Yang jelas dia sudah mengartikan surat di dalam Al-Baqarah. Ayat 191 itu sudah kita katakan salah. Karena tidak melihat konteks dari ayat itu turun. Asbabul Nuzulnya dia nggak melihat. Tahu-tahu dia mengartikan 191 di dalam Uh, ayat Surat Al-Baqarah tersebut Langsung disebutkan Terjemahan tetapi Sama sekali tidak benar Diwajibkan atas kamu Berperang dan mematikan orang Ayat apa itu Pak Keribu Intahilah mereka di mana saja jangan biarkan mereka bahkan Bang Mamat bilang latab dan salam jangan memulai salam kepada orang yahudi dan orang Kristen nah kita luruskan kembali ya <tuh> di dalam al-baqarah 191 dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan tadi sudah saya sebutkan di situ ada tafsirnya ya. Jadi si Udin ini memang sengaja membawa ayat itu untuk menarasikan kepada jemaatnya. Supaya jemaatnya itu takut untuk mu'alaf. Jadi saking banyaknya orang sekarang ini bersahadat. Si Udin ini memanfaatkan ayat-ayat suci Al Quran ditafsirkan sesuai dengan pembenaran si Udin sendiri. Jadi kalau ada ayat seperti ini ya dia dia mengatakan nanti kamu dibunuh sama Muslim. Tapi kita kalau kalau secara fair ya melihat fakta-fakta yang terjadi, apakah ada orang berdasarkan ayat ini terus bertemu dengan kafir langsung dibunuh? Enggak ada nggak ada semua itu, ya kan? Yang ada di dalam Al-Quran itu ada asbabul nuzulnya. Jadi, enggak sembarangan. Oh, ini ketemu kafir langsung dibunuh. Di situ ada tafsirnya, dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka dalam keadaan perang. Nah, konteksnya itu, dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka dalam keadaan perang. Kaum Muslim tidak boleh lengah terhadap musuh. Nah kita muslim tidak boleh lengah terhadap musuh tersebut Jadi terus apakah kita berperang ini memakai ajaran kasih Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya Berpelukan, tingki wingki gitu kan nggak mungkin Sebab mereka dalam perang akan membinasakan kamu Nah kalau di dalam perang ini Kalau tidak membunuh pasti dibunuh Nah gitu jadi kita kita kupas ayat ini supaya siapapun yang mendengarkan channelnya si Udin mendengarkan pernyataan Udin, setelah itu mendengarkan sedikit penjelasan dari Aqidah Channel, siapa tahu bisa tercerahkan apa maksud ayat yang dikatakan si Udin dalam Al-Baqarah 191, dalam perang akan membinasakan kamu. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu Sebanding dengan kejahatan mereka mengusir kamu Dan dari kota Mekah Kalau di, dikatakan di, dari kota Mekah Berarti konteksnya memang ada bin Nuzul Sewaktu itu dalam kondisi perang Itu singkat tafsirnya Coba kita dengarkan Siuddin mau ngomong apa lagi dengan narasi kebenciannya sangat jauh mengartikan dan menafsirkan ayat Al-Baqarah 191 ini. Ikhwan bilang semuanya. Sampai begitu. Ajarannya seperti itu. Apa yang kita harapkan dari ajaran itu? Ini sudah lima hari saya berturut-turut berbicara tentang Pancasila kamu andalkan cuma satu ayat itu Al-Ma'idah 32 itu 300 ayat 300 ayat itu mengerikan semua Berbicara masalah Pancasila Sebenarnya ya Kalau berbicara masalah Pancasila Apa yang dibawakan si Udin setiap hari ini Jelas bertolak belakang Dengan nilai-nilai uh, ya Nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri Karena apa? Di dalam Pancasila itu mengajarkan Ya saling hormat menghormati Semuanya yang ada di situ Tapi si Udin ini tidak ada sama sekali menghormati Tidak ada sama sekali menghargai Dan narasinya itu tidak ada Untuk tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama Setelah itu dia selalu mengatakan 300 ayat itu mengerikan 300 ayat mengerikan Mengerikan gimana? Mengerikan kalau nggak tahu tafsirnya Atau menafsirkan dengan cara yang salah Contoh ya ayat seperti ini tadi Ini nyata ini ya Ikhwan Vila semuanya Nyata Kita dengarkan kembali pun bisa Nyata apa yang dikatakan si Udin itu Benar-benar tidak sesuai dengan ayat yang dikatakan Al-Baqarah 191 Jelas terjemahannya ya Kita ulang kembali ya Biar jelas netizen Kalau Oten-Oten mau kepanasan silahkan kepanasan kalau memang Oten-Oten kurang terima dengan apa yang saya katakan silahkan naik Zoom Tersedia Zoom ZCC atau MMCI Kita bahas kupas tentang ayat di dalam Al-Baqarah 191 ini Jadi dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dan janganlah kamu perangi mereka di masjidil haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika memerangi kamu maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Jadi kalau kita diserang apa kita harus diam? Nah coba kita dengarkan uh, maksud tafsir. Atau yang dikatakan si Udin ya Biar lebih jelas Kalau Oten dengar itu biar tahu Kalau si Udin ini ngawur Tak tahu apa-apa Sehebat apapun Anda ngomong Tentang toleransi dan damai Itu mau lu mau ngomong apa Menjumpai mereka Mau lu mau ngomong apa Coba kita dengarkan ya kita cari yang pas. Mereka baca kitabnya tiap hari. Matikanlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jelaskan? Dulu kedua ayat 191. diwajibkan atas kamu berperang dan mematikan orang Ayat apa itu, Pak? Jelaskan. Jadi gini, <tuh> dia mengatakan setiap hari dibaca, ya kan? Mengatakan setiap hari dibaca. Tapi dikatakan umat muslim itu tidak tahu apa-apa. Nah, jadi begini ya. Bagi orang kayak si Udin ini Pasti ya menafsirkan ayat ini disalah-salahin Karena apa? Dengan dasar kebencian Dengan tujuan menghadang orang bersahadat Jadi oten-oten yang sama sekali tidak tahu isi Al-Quran itu cuman taunya mendengarkan si Udin ini yang dianggap orang paling jago tentang Al-Quran Di antara orang-orang Kristen Dia nggak tahu Jangan-jangan si Oten ini disuruh sama si Udin ini masuk jurang pun masuk jurang Jadi mereka yang tergiring narasinya oleh si Udin ini jadi nggak tahu Jelas di situ dikatakan dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu Nah, di situ Azwabul nuzulnya itu jelas dalam kondisi perang. Tadi sudah tak jelaskan dan punlah mereka dimana kamu temui mereka dalam keadaan perang. Nah, si Udin menarasikan zaman sekarang pun menakut-nakuti nanti kalau ketemu langsung dibunuh. Pun matikanlah mereka. Jadi kita umat muslim ini, ini tahu. Makanya fak Faktanya, faktanya ini tidak ada yang seperti kamu katakan Din. Nah itu Jadi uh, ini ya Para Oten-Oten ya Oten-Oten Perhatian ini Perhatian-perhatian Oten-Oten yang mendengarkan akidah channel pada malam hari ini Yang percaya dengan Congornya si Udin yang mengatakan Bahwa di dalam Al-Quran satu ayat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 191 itu Seperti yang dikatakan si Udin itu Itu salah, salah besar Dan Kalau kamu percaya sama si Udin Dengan narasi si Udin seperti itu Kamu ikut tambah sesat Karena apa? Sangat jauh menafsirkannya Apalagi menerjemahkannya Jadi si Udin ini Nerjemahkannya salah Apalagi menafsirkannya Narasi kebencian itu Oten-oten ini nggak tahu Makanya belajar Supaya tahu Ayat ini benar nggak Yang dikatakan si Udin Jadi kalau kamu cuma imani saja Di dalam mempelajari Bible Pada akhirnya Mendengarkan kata si Udin ini di dalam Al-Quran Ayat 191 ada seperti ini Nah kamu tidak mau belajar, tidak mau melihat Aslinya seperti apa terjemahan Dan tafsirnya seperti apa azabul Nujulnya seperti apa Akhirnya kamu tergiring Nah kalau orang masih berpikir ya Berpikir tentang kerukunan umat beragama dan demi NKRI pasti dicari tafsirnya seperti apa Supaya tidak salah memahami Nah kalau kamu percaya sama si Udin ya monggo Nah tapi silahkan Kalau oten-oten kepanasan silakan naik zoom ZCC Atau MMCI Kalau uh, merasa si Udin ini kamu katakan benar Oke okay, kita buktikan di dalam 191i ini Azbabul Nuzulnya seperti apa Dan benarkah si Udin itu menafsirkan Seperti yang dikatakan tadi Dan mengartikan, ah, menerjemahkannya Sangat berbeda jauh dengan aslinya Nah begitulah ikhwan pula semuanya Tetap kita semangat dalam membantah Menghadang para misionaris dan para penghujat seperti ini Mari kita dukung channel-channel muslim Akidah channel akan kembali sesaat lagi dengan topik yang berbeda. Pastinya, untuk satu sangkan ini, insya Allah bermanfaat. Dan dengan hadirnya akidah channel, semoga bisa sedikit menambah wawasan dan sedikit memberi satu pencerahan untuk Ikhwan. Bila semuanya, dan insya Allah, semuanya itu. Bisa mendapatkan balasan yang setimbal dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Dan saya selalu berdoa untuk ikhwan vila semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tetap dijaga dalam iman Islam kita Selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk kali ini Satu pembahasan saya akhiri dulu bersama akidah channel. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.